Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Roni Herdiana Di Step by Step hanya di Spensa TV Baik teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memilih ketua dan wakil ketua OSIS Dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang ada di SMP Negeri 1 Padahirang tahun 2020 Bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya teman-teman Karena subscribe itu penting untuk mengetahui informasi atau notifikasi video-video terbaru dari kami. Baik pertama-tama kita kunjungi dulu website resmi SMP Negeri 1 Padaherang di smpnegeri1padaherang.sch.id ya teman-teman. Oke kita klik kita uh, cari di sini. Nanti di bar paling atas kalian bisa menemukan menu-menu uh, yang ada di sini ya. Nah kalian temukan nanti pintasan, nanti di pintasan ada si peka Karena aplikasinya yang kita berinamakan si peka ya Kita klik si pekanya peka itu apa sih? Si peka itu seleksi atau sistem pemilihan ketua OSIS yang ada di SMP Negeri 1 Padahirang ya Oke ini adalah website resminya untuk pemilihan ketua OSIS tahun ini Oke ini terdapat juga Gambar-gambar calon, calon wakil ketua, dan wakil ketua. ya Baik nah, di sini juga, nanti kalian bisa menemukan rules atau aturan-aturan bagaimana kalian bisa menggunakan hak pilih kalian di dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun ini. Nah, di sini ada DPT. Nanti pastikan kalian sudah terdapat eh, di daftar pemilih tepat. Eh, tetap ya tepat tetap oke okay. nanti kemudian ada e, selanjutnya kalian absensi kemudian login dan memilih nah hati-hati ya teman-teman bagi teman-teman nanti untuk memilih hanya diperkenankan memilih satu kali dan setelah kalian memilih akun kalian akan di disable dan tidak bisa masuk karena sudah menggunakan hak pilihnya jadi e, mohon diperhatikan juga ya nanti juga kalian akan menemukan pengumuman secara resmi yang akan dilakukan secara daring juga ya teman-teman. baik bagaimana kita memulainya kita eh, nanti bisa mengklik tombol lanjut pilih atau juga nanti kalian bisa mengklik tombol login yang ada di sini ya Nah Nih, nanti kalian akan memasukkan user dan password yang sudah diberikan oleh panitia pemungutan suara Nanti kalian untuk mengaktifkannya harus melakukan absensi dulu di panitia pemungutan suara Nanti pem, e, untuk user kalian nanti akan diaktifkan dan kalian harus nanti menandatangani tanda bukti Bahwa kalian akan menggunakan hak pilih kalian Oke nanti panitia akan men klik tombol absensi dan ini telah absen Oke kita coba lagi untuk masuk memilih menggunakan user dan password kalian tuliskan 18190701 dan passwordnya kita coba login breng tadang -da dang ding dang ding dang nah setelah login berhasil login, kalian akan disajikan beberapa gambar calon ketua dan wakil ketua OSIS pada pemilihan ketua OSIS tahun ini, ini Selamat datang akunnya atas nama Aan Herman Nah, sebelum kalian memilih, kalian pastikan dulu, lihat dulu, lihat lagi PC dan misi E, calon ketua dan wakil ketua tersebut, kalau kalian sudah merasa yakin atas pilihan kalian, kalian langsung saja klik tombol pilih di sini ya, tanpa basa-basi lagi, karena kalian sudah mantap dengan pilihan kalian. Baik, e, nanti mohon diperhatikan juga. Setelah memilih di sini, klik tombol pilih, kalian akan otomatis logout. Dan akun kalian tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman Karena sudah menggunakan hak pilihnya tersebut Baik kalian bisa memilih juga uh, Melihat-lihat juga uh, calon yang lain Nah setelah kalian memutuskan Dan yakin bahwa pilihan kalian adalah pilihan yang paling tepat Maka silakan klik tombol pilih Kita coba ya Tombol pilih kita klik Nah ada notifikasi Terima kasih telah menggunakan hak pilih. Artinya, bahwa kalian sudah menggunakan hak pilih kalian dan akun kalian ini nanti sudah tidak bisa masuk lagi. Ya, nanti akan ada notifikasi "Maaf, Anda tidak dapat login karena telah memilih". Sampai sini berarti kalian sudah menggunakan hak pilih kalian Kami ucapkan terima kasih karena kalian sudah ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini Baik teman-teman eh, Mungkin sekian dulu tutorial tentang bagaimana cara memilih eh, ketua dan wakil ketua OSIS di SMP Negeri 1 Padahera Nah nanti kalian bisa putar video ini juga Uh, pada about us ya, nanti di sini kita, uh, kalian bisa klik lagi, kita putar ulang lagi kalau misalnya belum memahami cara memilihnya. Baik, itu saja dulu, teman-teman. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan klik uh, like, kemudian apabila ada saran-saran uh, atau pendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya Supaya bisa membantu kami untuk mengembangkan channel youtube ini Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe Apabila kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian Supaya bisa memberikan informasi juga ke teman-teman baik sekian uh, sampai sini dulu tutorial kali ini di step by step Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye